Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lestler Lovers Dimanapun kalian berada Selamat malam kembali Diva TV Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia Dari idola kita Lesti Dan Rizky bilang Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor, manapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial bahagia banget ya untuk keluarga Konoha Kali ini datangnya dari Kak Andarini Rahayu ya yang memposting Kebersamaan dengan Rizky Billar ini silaturahmi ke rumah Leslar, Rasabat ya masya Allah, alhamdulillah, dikelilingi oleh orang-orang baik dan kita juga salvok ya dengan kalimat yang dituliskan di postingan ini. Don meeting with Rizky Billar, Lesi Kejora, Leslar Entertainment, Bismillah ya. Wow, bakal ada sesuatu kejutan lagi dari idola kesayangan Leslar Entertainment dengan keadaan dari Rahayu Mudah-mudahan ya lancar. Apapun Projectnya apapun urusannya, mudah-mudahan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran Banyak tanggapan komentar, banyak respon juga ya yang diberikan di postingan ini Kita lihat persahabat dari akun Instagram Linda Farah Maghfira mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah, luar biasa banget yang support dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu mensupport idola kita. Selanjutnya persahabat disimbang juga di IGS-nya Leicester Entertainment. Satu jam yang lalu ini menginfokan bahwa Leicester Entertainment juga sudah punya akun TikTok persahabat ya kita lihat di postingan ini akhirnya leslar punya akun tiktok wah bahagia banget ya Alhamdulillah leslar sudah mempunyai akun tiktok sendiri nih persahabat ya linknya sudah ada di sini langsung saja follow yuk sama-sama kita support kita dukung buat leslar entertainment selanjutnya persahabat kita lihat juga dibikin penasaran dengan spoiler yang sangat luar biasa Kali ini Leslie Rizky Pilar kembali syuting seperti mini seri Cinta Abadi Leslar ya. Di sini kita dibuat penasaran. Spoilernya persahabat ya selalu membuat kita semakin pingin tahu nih apa proyek besar yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Kita lihat sebelumnya persahabat yang momen ini diunggah kembali oleh akun Saberutingan Schoolieslar ada sebuah kalimat juga dituliskan Ken White so, persahabat yang ditunggu kalian pasti sudah nggak sabar banget yang menantikan program dari Lesti dan Rizky Billar dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Dari Ani74, Leslar mengatakan, spoilernya bikin penasaran. Tuh, betul sekali ya, banyak yang penasaran dengan kejutan yang akan diberikan oleh Leslar. Dan kita lihat juga, persahabat. Dari akun Instagram, Twingles85 mengatakan, semoga tayang di TV, amin. Mudah-mudahan, persahabat ya, untuk tayangnya di TV ya, kita pastinya bahagia dan selalu bangga. Dengan idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat ya kita lihat dari akun Instagram Talia Anuskarwina mengatakan penasaran Bismillah sukses lancar amin masya Allah banget ya banyak yang penasaran dan banyak yang gak sabar banget ya untuk menantikan program terbaru dari Leslar kita simak juga persahabat ya di unggahan Kak Rangga Syahid momen spesial yang kita dapatkan spoiler dari Kak Rangga ini luar biasa banget ya. Tepatnya program terbaru dari Lesnar Entertainment, Rizky Billar Leslie Kejora lagi syuting kembali seperti mini-series Cinta Abadi Lesnar. Di sini persahabat ya, Bunda Leslie Kejora tiba-tiba kabur gendong BBL. Wow, spoilernya memang bikin penasaran banget nih. Semoga saja secepatnya bisa tayang dan tayangnya bisa di TV persahabat ya. Doakan support yang terbaik untuk warga Konoha, harap bersabar ya. Kita tunggu kejutan langsung diberikan oleh idola kita Selanjutnya juga persahabat yang kita simak Malam hari ini Bunda Lesa kejora dan Papa Bilar kembali lagi dinner persahabat ya Kali ini dinernya ini di tempat yang sangat luar biasa Dan untuk makanannya ternyata persahabatnya dimasakin langsung oleh pemilik restoran Kak Sabugin Wow Masya Allah banget ya Bangga nih Dengan idola kesayangan kita Bukan kaleng-kaleng Yang masakinya aja Pemilik restoran loh Luar biasa Semoga berkah selalu Dan selalu diberikan kebahagiaan Untuk idola Mudah-mudahan juga bersahabat Rezeki idola kita juga Nular ke kita semuanya Amin Kita lihat juga bersahabat ya Bukan hanya Idola kesayangan kita saja Tim juga ikut Dinner malam hari ini Doakan yang terbaik Semoga apapun yang dilakukan malam hari ini selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Berikutnya juga bersama kita mampir ke unggahan Slamiono. Wow, kali ini mengunggah foto cantik Bunda Lesti. Ini sepertinya saat kolaborasi bersama Asila ya. Kita juga dibikin gak sabar banget melihat kolaborasi antara Lesti dengan Asila yang pastinya bakal menggelegar sekali ya. Karena Lesti akan duet bareng dengan keasila doakan semoga secepatnya juga tayang. Kita masih menunggu kejutan yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Jangan dihentinya persahabatan ya, untuk selalu mendoakan, selalu mendukung, selalu mensupport karya-karya terbaik dari Lesti dan Bilar Kita juga masih menunggu cerukan terbaru ya di malam hari ini. Tetap ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan. Informasi terbaru dan kabar baik dari idola kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.